Salam Patunggilan, Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Ibadah pada pagi ini akan dilayani Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH. Namun, ibadah sebelum dimulai, kami akan menyampaikan warta jemaat satu minggu ke depan. Yang pertama adalah ibadah selasa atau PD dan PA masih dilaksanakan secara online. Demikian juga ibadah berayat atau ibadah keluarga juga dilaksanakan secara online. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kami undang untuk berdiri, kita pujikan Kidung Jumaat Nomor 60 Hai makhluk alam semesta. Ku sekalian yang kekasih, marilah sekarang kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan, kita menyerahkan rangkaian kebaktian kita pada pagi hari ini kepadanya. Kita mengambil saat dedoh. Saudara sekalian, pertolongan kita ialah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan segala karya tangannya. Amin. Kitung jemaat nomor 10, kita nyanyikan bait lima. Namai sejahtera di dalam Tuhan Sang Bapa Serta Kristus Yesus Sang Putra kepada saudara sekalian Amin Disilakan duduk kembali Sidang jemaat yang kekasih Tema yang mendasari sukacita kebaktian kita pagi hari ini kita ambil dari kesaksian surat rumah pasal 12 pada bagian ayat 1 yang demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah Ibadahmu yang sejati Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Berlandaskan kesaksian Bahkan nasihat Yang diungkapkan oleh Rasul Paulus Kepada segenap umat Tuhan Biarlah itu menjadi sukacita Atas peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Sehingga kita senantiasa mau secara sadar, secara sungguh-sungguh, secara tulus mencermati keberadaan dan kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan kesempatan kepada segenap umat yang dikasihnya untuk selalu fokus, selalu memusatkan Perhatian dan hidupnya Bagi karya Bahkan buah-buah Karya Yang dilakukan oleh Allah Di dalam hidupnya sehari-hari Nah saudara-saudara Marilah sekarang kita Satukan hati Kembali kita menghampiri Tuhan Kita berdoa Tuhan Allah Bapak Inilah kami segenap umat yang sungguh kau kasihi Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan Yang senantiasa menyatakan perhatian khusus kepada kami segenap milikmu Terlebih ya Allah Ketika kami bahkan setiap kali kami menyadari Perhatian Tuhan Keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan yang senantiasa membuka diri Untuk kami datangi Ya Allah Terima kasih atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan Terhadap segala bentuk kekurangan, kesalahan, bahkan dosa yang kami lakukan. Melalui anugerah yang Tuhan berikan, biarlah membuat kami juga mau menyadari bahwa itu semua tidak Tuhan berikan untuk diri pribadi kami, tetapi kami mau meneruskannya, kami mau membagikannya kepada siapapun yang ada di lingkungan kami kami mau saling memberi maaf apabila di antara kami melakukan kesalahan Bapak lebih dari itu kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola bahkan yang mencukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari Biarlah kami mau mengelolanya dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Pada persekutuan kebaktian yang kami alami pagi hari ini, kami persilakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguasai kami, membuka, menerangi hati dan pikiran kami. Rancangan yang kami tetapkan Dan kami lakukan Biarlah membuat kami Makin Mampu Bahkan makin Sungguh-sungguh Di dalam mewujudkan Anugerah kasih dan Keselamatan Yang telah lebih dulu Tuhan berikan Kepada kami Untuk siapapun yang ada di lingkungan Kami masing-masing Bapak Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kembali kita menghampiri Tuhan menyatakan segenap keberadaan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 144B Bait 1 dan 2. sekalian yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah yang kita kenal Allah yang kepadanya kita bersembah sujud adalah Tuhan yang maha pengasih Tuhan yang sungguh-sungguh mau senantiasa menyayangi segenap umat yang dikasihinya dan kepada mereka yang juga sungguh-sungguh serta tulus mau menyatakan segera keberadaannya terlebih atas kekeliruan dosa yang telah dilakukannya kepada mereka Tuhan menganugerahkan pengampunan Tuhan menghapus segala dosa yang dilakukannya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian Berita anugerah dan petunjuk hidup baru Kembali dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini Demikianlah bagian dari kesaksian kitab Yuel pasal 2 Saya bacakan untuk penjenengan semua ayat 12 dan 13 Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Kuyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Kita mengamini berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kembali membaharui keyakinan kita kepada Allah. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman Rasuli yang dipandu oleh petugas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kami undang untuk berdiri.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 Turun dalam Kerajaan Maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku kupercaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Saatnya kita akan membaca firman Tuhan Dan firman Tuhan yang Akan kita baca pada hari ini adalah diambil dari Kitab Yunus Pasal yang ketiga Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu untuk hari ini Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah kami, Engkaulah terang di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Sekarang kami akan membaca Firman-Mu, ya Tuhan, dan biarlah Firman-Mu itu menjadi remah di dalam kehidupan kami. Dan setiap apa yang kami baca dan kami renungkan, itu sungguh menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan suluh di dalam langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Puji Sukiyarto yang akan memberikan perenungan pada pagi hari ini kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan agar setiap yang beliau sampaikan itu adalah seturut dengan kehendakmu saja ya Allah kami menyerahkan hati pikiran kami kuasailah Tuhan sucikanlah hati pikiran kami kiranya Tuhan firman Tuhan yang Tertanam di dalam kehidupan kami Sungguh kami bisa mempraktekannya Bahkan kami menjadi remah di dalam kehidupan kami Ya Tuhan Kami serahkan waktu ini di tanganmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur Amin Kita akan baca dari Yunus 3 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertobatan Niniwe Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu Persiaplah Yunus lalu pergi ke Nineveh sesuai dengan firman Allah Nineveh adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya Tiga hari perjalanan luasnya Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru Empat puluh hari lagi maka Nineveh akan ditunggang balikkan Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan. Diselubungkannya kain kapung Lalu duduklah ia di abu Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya Orang memaklumkan dan mengatakan Di Nineveh demikian Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba Tidak boleh makan apa-apa Tidak boleh makan rumput Dan tidak boleh minum air Harulah semuanya Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu Sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakin. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 231 bait pertama dan kedua o Roh Kudus Ilahi Thank you. kedua berikut yang mendasari perenungan kita pagi hari ini kita ambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14-20 saya akan membacakannya Yesus tampil di Galilea dan memanggil murid-murid yang pertama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 Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Sipidius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Sipidius, di dalam perahu bersama orang-orang upahanya, lalu mengikut dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah bagian dari kesaksian tentang firman dan karya Tuhan yang melandasi renungan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan terlebih memperhatikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Mungkin kita pernah mendengar Satu pertanyaan yang Ya menurut saya cukup klasik Mungkin juga pertanyaan itu sempat muncul Dalam benak kita sendiri Yaitu Haruskah Orang berdosa itu binasa karena kesalahannya Haruskah orang berdosa itu binasa karena keberdosaannya Sudara memang Seperti bagian dari kesaksian Alkitab Bagian dari pernyataan, peringatan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus Ia pernah berkata bahwa Upah dosa adalah maut Upah dosa adalah mati binasa Tetapi saudara-saudara kita juga tidak boleh lupa bahwa iman Kristen menyatakan bahwa keselamatan bisa diraih oleh orang berdosa jika ia mau benar-benar melakukan pertobatan salah seorang teolog Kristen salah seorang bapak gereja pernah Mengatakan tidak ada orang suci yang tanpa masa lalu, dan juga tidak ada pendosa yang tanpa masa depan. Sungguh menarik ungkapan ini. Nah, saudara-saudara, bagian dari Kitab Yunus. Mengisahkan tentang murka Allah dan rencananya untuk menghukum Niniwe karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Keberdosaan mereka telah mengingkari perjanjian mereka dengan Allah dan berakibat tertutupnya jalan bagi masuknya rahmat Allah. Pasti yang telah tertutupi oleh pengingkaran janji mereka Bukan hanya rahmat Allah bagi diri mereka sebangsa Tetapi juga bagi yang lain, bagi generasi penerusnya Nah sebaliknya sejarah-sejarah Allah murka kepada mereka dan akan segera menunggang balikkan kota yang sangat besar itu. Kemudian atas perintah Allah, Yunus ke Niniwe, ia menyerukan pertobatan yang akhirnya orang-orang Niniwe pun benar-benar mau percaya kepada Allah, benar-benar mau Mempercayakan totalitas hidupnya kepada Allah Mereka mengumumkan puasa dan mengenakan kain kabu Sebagai tanda, sebagai tindakan Kesungguhan pertobatan mereka kepada Allah Semua berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan karena pertobatan itu, akhirnya Allah mengurungkan niatnya untuk menghukum Niniwe. Itulah buah pertobatan yang tulus, yang dikenan oleh Tuhan, hingga mampu membuat Tuhan mengurungkan niatnya membinasakan kota Niniwe. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang kekasih, ketika tampil di Galilea, Yesus juga menyerukan pertobatan. Ia menyerukan kepada segenap umat manusia untuk percaya kepada Injil, percaya kepada warta sukacita, warta keselamatan. Alasannya adalah, karena kerajaan surga sudah dekat. Bahkan ia menyatakan dengan tegas bahwa waktunya telah genap. Waktunya telah genap. Artinya Saudara-saudara bahwa kerajaan Allah ternyata tidak hanya sudah dekat tetapi kerajaan Allah sudah digenapi, sudah datang Yaitu melalui dan di dalam diri Yesus Kristus sendiri Karena itulah sangat wajar Ketika seruan Yesus didengar dan langsung disambut baik oleh beberapa orang yang akhirnya mereka menjadi murid-murid pertamanya. Tanpa sedikitpun bertanya, tanpa banyak bicara, mereka masing-masing bersegera. Mendengar, mempercayai, dan juga menindaklanjuti seruan itu yakni dengan mengikutinya. Itulah bentuk pertobatan, bentuk totalitas penyerahan diri, totalitas penyerahan hidup kepada Allah. Demi kerajaannya yang telah disediakan bagi siapapun yang mau mendengarkan Sungguh-sungguh memperhatikan dan mengikutinya Saudaraku sekalian Yesus mengajak sinap umatnya Untuk memusatkan perhatian kepada Allah Bukan kepada yang lain Kepada yang lain Memang juga tidak dilarang tetapi, jangan lupa bahwa kepada yang lain, janganlah itu menjadi pusatnya, sebab yang menjadi pusat perhatiannya kini telah berganti, yaitu kepada Allah saja yang kerajaannya sudah datang, sudah digenapi di dalam diri dan melalui karya. Yesus Kristus Dan karena itu Saudara-saudara Siapapun yang mau mendengar Mau Sungguh-sungguh memperhatikan Seruan Yesus itu Pasti Ia akan meneruskannya Dengan mengikutinya Menyerahkan Totalitas hidup Menyerahkan Segenap rancangan dan penyelenggaraan hidupnya hanya di dalam kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Selamat mengalami seruan Kristus, selamat menerima anugerah keselamatan, anugerah kerajaan yang telah disiapkannya bagi kita sekalian, Tuhan memberkati amin kita sambut perenungan kita dengan kembali memuji Tuhan Kidung Jemaat nomor 428 bait 1 dan 5 jemaat yang terkasih sebelum kita menyerahkan persembahan yang kita yang sudah kita persiapkan adapun nats pembimbing sebagai dasar kita menyerahkan persembahan yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10 yang demikian muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya mari kita memuji dari kidung jemaat 396 ayat 1 hingga kedua Sidang jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita kembali menghampiri Tuhan. Kita nyatakan keberadaan kita kepadanya melalui siapa kita. Mari kita berdoa. Maha Besar di dalam Kristus Yesus, mampukanlah kami, untuk selalu hidup dalam pertobatan yang terus menerus dan juga dalam kasih yang utuh kepadamu serta kepada sesama kami mampukan kami untuk melakukannya dengan baik dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki Bapak kami menyerahkan keberadaan gereja dan jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola Baik kami seluruh warga gereja Kristen Jawiwitan, maupun secara khusus warga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan di lingkup pelayanan Gereja Kristen Jawa Terlebih kami yang menjadi bagian warga GKJ Jemaat Kota Baru Triorjo, Bapak terima kasih atas segala bentuk berkat yang Tuhan berikan. Kami senantiasa Tuhan anugerahi kecukupan untuk beragam kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian juga yang terjadi yang Tuhan nyatakan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami pun dapat menyisihkan sebagiannya. Kami serahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas segala bentuk penyertaan Tuhan. Persembahan yang telah kami serahkan silakan Tuhan pakai Tuhan sucikan Biarlah itu menjadi sarana Dalam Kegiatan pelayanan Yang ada di gereja dan jemaatmu Bapak kami serahkan Seluruh rangkaian Kegiatan dan pelayanan Baik yang terjadi di lingkup GKJW Jemaat Kota Baru Trijoro, di lingkup Majelis Daerah Surabaya Timur II, dan secara keseluruhan di lingkup pelayanan gereja Kristen Jawi Wetan beserta kemitraan dengan beberapa lembaga yang Tuhan percayakan. Mampukan kami untuk mewujudkan kegiatan dan pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Kami yakin Tuhan memampukan kami untuk membuat diri bermanfaat, berfaedah bagi siapapun yang ada di lingkungan kami. Tuhan anugerahi kepada setiap kami kekuatan, sukacita, kesehatan, kesungguhan di dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Ya Bapak, kami secara khusus juga menyerahkan seluruh upaya yang terjadi, yang kami alami di dalam menyikapi bermacam persoalan yang muncul di dalam kehidupan kami. Baik itu, adanya pandemi virus corona yang hingga saat ini masih saja membuat kami merasa ketakutan. Bapak, vaksinasi yang sedang berproses kami jalankan. Kami yakin bahwa Tuhan berkarya di dalam proses itu. Tuhan memberkati baik vaksin yang kami gunakan maupun dan secara khusus saudara-saudara kami, para penyelenggara vaksinasi ini. Anugerahi kepada setiap kami kekuatan, kemampuan, kesehatan, sukacita, dan penghiburan. Bapak Yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan hal-hal yang kami upayakan, hal-hal yang kami lakukan di dalam menghadapi bencana alam yang beberapa hari ini kami hadapi. Di antaranya adalah bencana gempa, bencana tanah sok, Tanah longsor serta banjir Tuhan Biarlah penghiburanmu Yang senantiasa Menyertai kehidupan Kami sekalian Khususnya saudara-saudara kami Yang menjadi korban Bencana alam itu Buka pintu hati dan pikiran kami Mampukan kami Untuk menyatakan kepedulian, menyatakan empati bagi para korban. Dengan demikian kerukunan saling menghargai, saling menerima keberadaan di dalam kehidupan di antara kami sekalian benar-benar kami wujudkan dengan baik, dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang kami nyatakan Bapak Yang Maha kami juga menyerahkan saudara-saudara kami beberapa orang tua kami yang hingga saat ini masih harus mendapatkan perawatan dan dampingan khusus karena kelemahan raga yang mereka hadapi sakit-penyakit yang dideritanya Ya, Bapak, melalui upaya pengobatan, penyembuhan, bahkan pemulihan kekuatan dan kesembuhannya, biarlah Tuhan yang berkarya melalui upaya-upaya itu. Demikian juga, saudara-saudara kami yang terlibat di dalam upaya-upaya itu. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan anugerai kekuatan, kesehatan, sukacita, kesabaran, dan kebijakan. Bapak secara khusus kami juga menyerahkan para orang tua kami yang di tengah kelemahan fisiknya masih ingin menyatakan dan mengalami sukacita bersama para generasinya Tuhan mampukan kami untuk saling mendampingi sehingga sukacita yang Tuhan anugerahkan benar-benar senantiasa kami wujudkan di dalam kebersamaan kami Bapak yang makasih itulah beberapa hal syafaat yang kami ungkapkan kepada Tuhan dan kami akan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini Bapak kami serahkan seluruh rangkaian yang kami lakukan hanya di dalam pimpinan Kuasa dan kasih Kristus yang mengajar kami melandaskan setiap perkara kehidupan di dalam doa yang demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Kristus, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita. Dan marilah kita kembali melakukan dan melanjutkan aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh, dengan lebih bersemangat. Sebab kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Saudara sekalian saya undang untuk berdiri, kita pujikan Hitung jemaat nomor 356, baik 1 dan 2 mengambil satu teduh kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa sumber kasih yang telah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus sumber keselamatan senantiasa menganugerahkan sukacita, penghiburan dan kebijaksanaan di dalam pimpinan dan kuat kuasa roh Kudusnya bagi saudara-saudara sekalian pada hari ini sampai selamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 406, bait satu. Silahkan duduk kembali dan kami persilahkan mengambil saat duduk. Demikian Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Ibadah pada minggu pagi ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji STH yang sudah berkenan untuk melayani kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam keluarga, kesehatan maupun di dalam pelayanan hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kami juga mewakili Majelis Jemaat bahwa kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak-Ibu yang melaksanakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya warga Jemaat Kota Baru Ndreorejo, kami mengingatkan kembali apa itu untuk pandemi yang saat ini Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara juga menghindari berkerumun yang lebih berlama-lama. Ya, yang berlama-lama kami mengharapkan juga pesan kepada anak-anak kita untuk keluar maupun berkerumun agar eh, sebisanya dicegah sedini mungkin. Demikian juga tertib, cuci tangan, pakai masker, dan senantiasa dijaga kesehatannya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.